Dalam kesempatan ini, BWA akan menyalurkan Al-Qur'an di beberapa tempat. Yang pertama adalah di daerah Lumajang. Ada tiga tempat di daerah Lumajang. Yang kemudian kedua ada di daerah Pasuruan. Kami hantarkan Al-Qur'an kepada mereka dan kami juga memberikan bantuan sembako dari Galena Logistik. Menuju tempat ini itu luar biasa. Perjalanan yang belum pernah dilakukan oleh tim BWA. Ini adalah hal yang sangat menarik sekali yang telah dilakukan oleh Galena dan PWA Tidak cuma distribusi Al-Quran tapi juga ada sumbako kepada warga-warga yang terkena musibah Khususnya gempa, longsor dan lain sebagainya yang tentunya sangat bermanfaat bagi bangsa kita